Sampeyan itu sangat-sangat hanui, itu, Apa sensitif untuk keilmuan? Rasulullah mengatakan umatku tidak akan setuju dengan perkara yang batil. Setiap ada sebuah keilmuan yang keliru dengan peradaban keilmuan, akan lahir pakar-pakar ilmu yang mampu untuk mendeteksi, mentazheh keilmuan itu. Makanya, sampeyan sampeyan itu habiskan waktu untuk. Nah ada. ada, sebutkan. Hakiki Atau pada, sebutkan. Tahu kita ada, sebutkan. Betul ada, sebutkan. Badal itu yang ikut pada Mubdal minhu. Jadi, dalika ini-ini, alkitabu rupane Qur'an. Alkitabu ini tidak sembarang kitab. Alnya itu namanya Al-Takrif Adiyah Aditili. Al yang menunjukkan sesuatu yang diketahui di dalam hati, tidak sembarang kitab. Orang-orang diharani kitab Safinah, kitab Takrib, apa mana kitab Injil, Taurat. Di situ maksud di kitab itu adalah Al-Qur'an. Makanya namanya alnya nya al tarif Adiyah Aditi. Ini Alkitabu ini, ini namanya Badal Kul Mingkul. Badal Kul Mingkul ini adalah badal yang mengganti Mubdal Minggu secara keseluruhan. Apa Badal Kul Mingkul? Badal kul mingkul itu adalah badal yang mengganti Mubdal Minhu secara keseluruhan. datang zaitun Zaid, Abuka ayahmu. Ini Abuka ini mengganti zait zaiti siapa toh? Bapakmu. Bapakmu disapa toh? Zaid. Ini isi Zaid, isi Abuka, isinya Abuka, isinya Zaid. Namanya badal kul mingkul. Tapi kalau... Yang diterangkan hanya sebagian Namanya badal, badu, mingkul Ada orang ngomong Akal tu Akal tu saya makan Ada kul, mingkul Ada, ada badu, mingkul Ada badu, mingkul ada istimal. Ada gulat. Kulmingkul. Kul, badal. Mengganti mubdal minggu dari keseluruhan. Mengganti. Mubdal minggu Keseluruhan. Mengganti mubdal minhu. Secara. Keseluruhan Keseluruhan Adalah Fad Ja'a Zaitun abuka ja datang Zaitun Zait abuka ayahmu Ini abuka ini Mengganti Zait secara keseluruhan Siapa yang datang? Zait Zaiti sobo to Bapakmu Bapakmu sobo Zait Zaiti sobo Bapakmu ini namanya kul mingkul. Tapi kalau batu mingkul hanya sebagian. Mengganti mubdal minggu hanya sebagian. Apa badal badu mingkul? Mengganti, Mengganti. mubdal minhu hanya, hanya sebagian. Mengganti mobil minggu hanya sebagian. Akal tuh, saya membuat contoh. Akal tuh, saya, saya makan. saya makan. Akal tuh, tahu makan. Akal tuh, saya makan roti, sulu tahu, sepertiga roti. Saya makan roti, sulu tahu, satu pertiganya roti. Nah, ini kan sebagian. Makanya namanya, badal, batu mingkul. Di waktu ada, telafat ini al -kalimatu utawi tu'utawi kalimah. al -kalimatu utawi kalimat salah satu aksamin. Tiga macam ismon isim, Wa wahvilon dan Wa harfun dan kuruf. Ini Lafat ismon menjadi badal. Ini setatusnya badal kul mingkul tuh. Saya pernah ada seorang ustadz ada seorang kiai nerangke badal baju mingkul. Ya salah kalau badal mingkul lah, terus iki wabuneh untuk apa aja be? Kalimat ada tiga macam. Isim, maksudnya isim, toh isim BL, horor. Makanya ini battle kul mingkul ini, ngono kuwi neng kitab Yono. Ono ulama ngomong meni ismon battle, goal battle mingkul. Salah, salah, sampai ojo no beti nyalah ke ngono itu. Keliru ya keliru, rumah ngsamu nawes kitab, witape gue terus bener ke saya pernah baca tafsir itu, kitab tafsir Gudi, ono keterangan ini. bumi itu memanjang, matahari keluar dari ujung timur, kemudian hilang di ujung barat, lalu dikeluarkan lagi oleh Allah, bumi itu memanjang. Ya salah, bumi memanjang, bumi itu bu, lah. Qurannya jelas. wa shamsudzirriil musa karillaha, coba dong. Wasam su matahari. Tajri berjalan. Lemusakar pada porosnya. Artinya kisah yang melakui orang matahari ini. Tapi bumi ini mubeng. Kalau buminya muter, berarti bumi itu bulat. Lu kok ono ahli tafsir ngomong bumi memanjang? Ya salah. Salah, ya salah. Jadi banta. Orang itu berpikir itu loh. Orang kan punya akal loh. Kalau keliru ya keliru itu, paham kan? Banyak lho kitab-kitab udah keliru gak kaya Lio. Terbang saya, pernah neliti ya. Mohon maaf ya. Wira sana suka ragu. <laughs> saya pernah neliti, ada kitab namanya Hasya al -Bajuri. Itu saya teliti toh. Tulisannya itu, tulisannya sengsala atau ono satu sekunjul. Makanya saya sering ngomong, kalau bisa itu beli kitab, bajuri, ceritakan Indonesia, cetakan Timur Tengah, itu banyak yang benar. Rumah samu, Februari, menunggu terus banyak kitab-kitab, itu dia, dipotong gitu loh. Jadi banyak keterangan-keterangan, sing dipotong. Makanya sama dari Semarang, dari ngalim. Heh? Makanya dimodot ke ilmu, nih, ilmu wo. Arba'in terus ya. Eh? Ramodot-modot. Caranya modot caranya ya. Sampai sapina Safinataklip tenanan. Hmm. Akal tu makan. Akal tu saya makan. roti sulusagu sing dipangan berapa? Sepertiganya. Nah. Tapi kalau ini enggak toh. Al-kalimat tu kalimat salah satu aksamin tiga macam. Ismun isim, isimun ini badal Mana ini ojo, ya itu isim ojo, salah kalau bisa jadi badal, kenapa dijadikan kober, kalau kamu jadikan kober, berarti kan jadi muptadak makhduf hmm? ngomongi salah isimun isim, wafi'lon fi'il, wakharfondan huruf, corok tulisan arab, halidah, halidah, menggelidak <tulis> tulisan arab, wafu itu koma Ismon isem jadi kalimat ada tiga macam isem v el ngono, makanya isem v el itu bedel ismon ini dibaca Rova, sebab bedel kul mingkul orang buat arani bedel bedu mingkul senajan ono ono kitab ono ada itu bedel bedu mingkul salah nah terus maupun ini kanggo opo gitu loh yang nah, gue nah terus kan isem itu anu ustad, sepertiga daripada kalimat lo rumah syamu Sepertiganya ini sama ini beda. Kalau ini memang sebenar-benar sepertiga. Ini orang benar benar sepertiga. ini ada wawu atop, wawu itu apa maknanya? Mutlaqul Artinya ini mengumpulkan Yo isim, ya huruf, semuanya. Orang kok isim doang, salah. Hmm. Sama Saman khawatir ini itu ini itu. Nah, perlu toh sampean itu sangat sangat tahu itu loh. apa? sensitif untuk keilmuan. Rasulullah mengatakan umatku tidak akan setuju dengan perkara yang batil. Setiap ada sebuah keilmuan yang keliru dengan peredaban keilmuan. Akan lahir pakar-pakar ilmu yang mampu untuk mendeteksi metas keilmuan itu. Makanya sampeyan. Sampeyan itu habiskan waktu untuk ilmu. Santri urasan meluroan. Dulu saya mondok. Do. Akhirnya pengurus mesti sibuk. Nyambutnya tak tok tak tok penyejar yang ngaji pengurus-pengurus -mengurus. alasannya khidmah karo romo yai, sedih-sedih ning sawah, sedih-sedih bangun nyampe pondok saya buangun toh, tanpa tukang, sing ngerjani santri gak salah ya. nggak bener, sing bener santri ngaji gak be, ngerjani biar tukang biar tukang konsentrasi full ngaji semua nanti kalau alim luar biasa, paham gak? Kamu datang jauh-jauh ke sini kan cari ilmu tuh Lo kok mulai malah pinter anu masang botol, kira kira Akibatnya bernikah bukannya bisa baca kitab kuning, malah sibuk masang botol Nah masalah bangunan, wis diurus Gusti Allah. Oh, Dulu saya mondok ke set, makane nawaya roan ono nah santri ra nah jeddol gitu. Aku ngelus-ngelus ya kan aku dikek ngono <laughs> Dulu saya kalau rohan to mesti ngilang aku. Aku belajar aku. Apa-apa yang ada rohan yang rekosor Agar mesti usung-usung pasir ini kali. Pasirnya waduh. Hah? Dulu saya pernah ditakjir. nak usung-usung pasir pondok saya itu jam 12 ke atas. Jadi santri-santri yang -santri durang ngaji itu dicatati. Yang durang ngaji dulu di pondok saya yang ditajir itu kalau ngaji, kalau orang jamaah orang apa-apa dulu tapi kalau di sini usah ke jamaah di eh tidak takziran ya kalau saya jarang di takzir kowe nah, ada, ini ada peraturan ngaji pengguna, takzir kowe paling anu ada ya. takziran terus ada pengurus ditajir takzir, mau yasin Iku singa konde aku, singa kon kan Pak Haril itu. Kalau saya itu sayang banget sama santri. Gak mungkin tak takzir, eh? Gak mungkin, he? Eh? Apa menas yang ditakzir, anak ikhya ini. An anak ikhya ini ditakzir, santri kewalat ne. Dulu itu pernah, apa itu? Wayah ninja. Jadi dulu itu pernah geger-geger di Indonesia ini tentang ninja. Banyak yang dipuat ini sama ninja. Mohon maaf, Mbak, bukan kamu loh ya. Saya, saya enggak nuduh kamu. Saya enggak nuduh kamu. Suatu ketika itu, jadi semua santri itu dia, dirajah semua. Disuruh nalan Disuruh nalan gotri. Gotri sama pisang, pisang emas, pisang emas warnanya kuning. Hah, <laughs> akhir gedang mateng lewat kuning. <laughs> Suatu ketika syaratnya gitu, ono syaratnya, jadi ngapa nginum itu, nginum gotri tiga, terus ambil makan pisang. Terus mandi. Mandi janabat. Kebetulan mandinya itu di sungai semua. Sungai ini pondok itu waduh. Melaku sekelo di enak sampean Mandi di sungai. Sungai ini juweru. Ha? Banyu ini sedikit sih, nah, Pondok saya itu dekat dengan pegunungan. No. Jadi, banyu ini paling sapolok. No. Jadi, di cidui. Kebetulan teman-teman itu bawa apa? Bawa salin semua. Saya nggak bawa salin. Maklum, saya anaknya orang fakir dan saya eman-eman. Sehingga saya mandinya itu nggak kumpul sama teman-teman. Karena saya mandinya telanjang. Rasa dibayangkan, Mbak. <tuk> saya bawa satu ember. Terus saya mumpet. Mumpet di bawah pohon. Di bawah pohon bambu teman-teman kan mandi di sana semua semuanya sama bebe obor bebe lampu-lampu zaman dulu sama so, mandi di apa di bawah pohon pertengahan mandi itu kekikuk ki onoseng demek jadi tangan lima jari-jari itu demek apa aku plak plak gitu melaju ya Saya lari wis sempat sarungan. Jadi sarung baju keri semua. Padahal to saya sudah ustad dulu Saya udah ustad udah ngajar di Pondok Putri. Umurku mungkin sekitar 18 tahun. Ya. saya luari kebetulan di di situ ada kerumunan santri-santri, bukan santri putri. <laughs> santri putri semaput kabeh. <KP. laughs> santri putra. Langsung saya Uh, apa itu, kebetulan kebetulan itu santai-santai saya, jadi lelaki itu juga santai-santai saja. -santai ada apa-apa? ada apa-apa? gak ada apa-apa sarungan aku, gak ada apa-apa sebabnya saya kalau ngomong di sana wah lari kami <laughs> <laughs> lari kami, orang yang rauman sarung <laughs> nah ileng ya gak ada apa-apa ayo mandi, mandi lagi, mandi saya tuh wuh. Hmm? saya nyuruh sama santri saya, yang saya ajarkan sarungnya Ustadz, ketinggalan di bawah pohon itu, di bawah pohon bambu guru ini lo, gue papa ini sama cicil di mana hmm? lo, jadi tenan padahal gak ada hmm? tapi kira-kira paling jin maling, jadi demik hmm? sarung, baju, peci di sana ya, ambil ya, ya pak, ambil, set. diambilkan saya salin lagi, set, set, set. setelah selesai semua saya baru cerita di apa itu di buah pohon bambu itu itu saya tadi mari... wah lari kabue, lari Asal minum, ngono aku melaju susu sani, bisa <laughs> tembelayu. <Ustazeng> <laughs> Mbak lo, umur saya masih 18 tahun. 18 tahun ya, eh, ceci ini eh, 18 tahun paling tidak ya, Umurmu berapa, Kang? Kamu? Lebih 20 ketuan. Kamu, Kang? Hah? 18. dahnya. Yes, gue tapi kamu kan longgur gede saya dulu itu cilik cekli cilik cekli ya seperti siapa itu si Hasan ini kan cilik cekli itu ya nah dikali kita abu, makan siang dulu ya selamat malam mati.